Toyota menghadirkan kembali mobil hardtop yang kekinian dan siap berpetualang bersama Anda. Toyota tidak hanya membuat mobil dengan bentuk yang disukai oleh pasar saja, mereka juga memproduksi beberapa model yang tampilannya tidak biasa namun tetap menarik. Salah satunya yakni Toyota FJ Cruiser, yang pertama kali dihadirkan pada 2006 dan pada tahun itu laku puluhan ribu unit. Model ini terus dijual selama beberapa tahun, sampai akhirnya disetop pada 2018. Dilansir Viva Otomotif dari laman Kreatif Trends, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022, pabrikan otomotif asal Jepang itu berencana menghadirkan mobil baru yang menjadi penerus dari FJ Cruiser. Saat ini belum ada nama resminya, namun kendaraan konsep itu untuk sementara disebut Kompak Cruiser EV. Kode di belakang menunjukkan, bahwa sumber penggeraknya bukan mesin bensin melainkan motor listrik. Desain kasar dan unik, FJ bergaya retro menjadi kendaraan yang menarik perhatian. Dengan kemampuan off-road yang legendaris, FJ Cruiser baru memiliki desain mobil unik yang kokoh dan daya tahan tangguh Toyota yang terkenal, dengan atap putih yang ikonik, lampu depan bundar yang terintegrasi di dalam grill depan, jendela belakang yang dililitkan, dan over fender. Evolusi modern dari lini FJ40 klasik ini memberi penghormatan kepada legenda otomotif petualangan 4WD. yang nyaman. Interior FJ Cruiser didesain senyaman mungkin bagi pengemudi dan penumpang. Tempat duduk di FJ Cruiser telah dirancang untuk memberikan kenyamanan dan dukungan. Sandaran kursi juga dapat dimiringkan ke depan 40 derajat untuk memudahkan masuk dan keluar kursi belakang. roda kemudi di dalam FJ Cruiser Anda akan menemukan kenyamanan di ujung jari Anda pada roda kemudi tiga jari dengan kontrol built-in yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan audio mobil Anda dan menjawab telepon seluler yang kompatibel dengan Bluetooth semuanya tanpa melepaskan tangan Anda dari kemudi sesuaikan volume musik Anda pilih track di CD Anda Jentik ke stasiun radio yang telah ditentukan sebelumnya, atau beralih di antara mode audio, semuanya mudah dijangkau. Diferensial belakang saat menuju off-road dan ke medan yang lebih menantang, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan rear diferensial lock saat 4 WD diaktifkan. Ini membatasi pergerakan diferensial dan memastikan traksi dioptimalkan pada permukaan yang licin atau tidak rata. Mengaktifkan mode off-road ini cepat dan mudah, berkat sakelar yang terletak di dashboard Anda. terbaik, FJ Cruiser memiliki mesin 4.0 LV6 dengan dual variable valve timing with intelligence VVTI dan menghasilkan tenaga 200 kW yang mengesankan jadi, baik Anda menghadapi tanjakan berbatu bukit pasir atau bahkan hanya jalan panjang terbuka, FJ menyediakan semua tenaga dan akselerasi yang Anda butuhkan dibangun dengan perlindungan maksimum untuk membantu memastikan semua orang tetap aman jika terjadi kecelakaan FJ Cruiser dilengkapi dengan kantong udara samping SRS di kedua kursi depan untuk membantu mencegah cedera badan pada pengemudi dan penumpang jika terjadi tabrakan samping SRS Curtain Silk Airbag mengembang hampir seketika untuk menutupi area di sekitar jendela samping depan dan belakang, mengurangi kekuatan benturan ke area kepala, membantu melindungi penumpang di bagian depan dan belakang mobil. Sistem 6 SRS Airbag ini bekerja sama dengan sabuk pengaman FJ Cruiser untuk membantu melindungi semua orang. Bagaimana merutut Anda tentang Toyota FJ Cruiser ini? Kami tunggu tanggapan Anda di kolom komentar, Salam Car 2 Channel.